heran aku nengok mbak demi ya, ngiri itu hati dah iyalah masa itulah diceritakannya lah semua mbak masalah keluarga orang pun diceritakan sama awak bingung kita gitu Apa urusannya sama, sama dia kan itunya iyalah apa untungnya cerita-ceritakan kan itu maksudnya ya betul lah Entah apapun tah bingung aku nengoknya cewek apa cowok itu sekarang ya? cowok rasa cewek lek iya dapur orang itu pun diceritakan bah yang parah lah itu dah jadi berpikir aku cerita sama dia nanti takutnya diceritakannya pula yang aku ceritakan sama orang beda-beda pula kan jadi terapakan awak kan itu ya iyalah betul lah siapain awak cerita sama dia ya kan makanya lek bingung aku sekarang ini bah Ngapain kau bingung? Aja aja dia ke kamar mandi jongkok <guluh> Aja aja dia ke kamar mandi jongkok <guluh>